Oh, sih You got a friend in me You got a friend in me Hai, what's up, bro apa kabar semuanya? Halo bro. jadi kali ini bro coba bakal mau pake M16 nih bro ya Karena Aceh belum review nya di ranked nih bro. Skin Legendary M16 Iron sightnya liat tuh bro yang mantep banget ya Wah gokil sih Kalau M16 belum ada nih ya skin-skin yang bener-bener pay to win enggak pay to win sih, bener-bener bagus gitu ya Iron sightnya bro ya Ini liat ini, wah Buat ya, kalian bandingin deh sama skin M16 yang oce suka pake Mabro Nah ini, ini Ya, rata-rata gini loh? Ketutupan kan? Kalian lihat musuh agak sulit sih, ya. Karena sekarang kalian tuh harus buat gacha skin Legend dari M16 nih, Ma Bro. Ya, atau kalian langsung jadi beli akunnya di Instagram, edit kita jublin Ma Bro. Di sana tuh ada stoketannya, aja jangan gini, oke. Yuk, let's go, Ma Bro. Uh, tuh, banget gak sih? Clear loh ya? Maksudnya jadi bisa melihat sangat jelas musuhnya. Jadi, misalnya ada dua musuh di arah yang berbeda, gak ketutupan gitu loh, ya. Gak ada berbeda sih maksudnya sebelah-sebelahan Jadi Ocha E bakalan enak mah bro Ya dibanding kita pakai skin yang biasanya nih Ini, ini mah bro ya Oke okay. tuh ya agak sulit ya <laughs> Visionnya gak enak aja sih ya kayak ada tembok menutupi kalian ya mah bro Wah makannya sih mantep banget ini dan sudah banyak yang pakai di turnamen mau bro ya ini bener-bener ada full auto langsung meta m 6 benar ini termasuk senjata yang meta asli deh ya ini bisa nyamain kemampuannya krik ma bro dan instan kill juga wah gokil sih ya ini magazine juga ganti ke 39 btw ya sebelumnya coba ke 48 Yuk, ma bro mau langsung aja main keren nih ma bro ya tapi kita ya. karena coba pakai skin metik nih sekarang nih oce ganti warna itu lo bro ya let's go yuk Oce sudah di lobi, mari kita ganti. Aja. Mantap sekali, mau berapa kita kasih tas gitu ya, nggak perlu sih kayaknya malah bikin jelek. Kita ke palet, nah, nggak pilih nih. Warna yang Oce mau sekarang, Oce mau warna apa ya? Ini sih keren sih ini mau beri, ya iya kan? Kayak hijau hijau tua gitu. Bentar ya. Kita cek dulu Ah yang tadi sih bener. Nah sudah Oke udah catur bro, Saatnya kita bantai para player ringket Let's go Udah masuk bro lihat tuh. tuh Beda sendiri lagi mitik ya Anjay Keren deh empor Liatlah mabru empor ini Kalian pasti ter terpukau melihat saya ter Terpukau melihat saya lagi sedikit <tuh> udah mau aja udah mulai warna hijau ya <laughs> lebih keren warna ungu sih sebenarnya ya ungu ungu kemerahan gitulah bang oca bang oca aja lo bang oca nggak saya mau satu Gapet 2 bro, Sakit banget m4 si parah si Uh mantap sekali Dapat 2 Wuh sakit banget mabro m4 Nice lah ada bom ya? Woi, ada bom! Astagfirullahaladzim! Oh, kelas kan? <tuk> uh. Mantap sekali, mah bro! Dapat lagi? Dapat lagi? Eh! Woi, woi, dibacok aku Weh Astagfirullah itu ulti apa sih ma Ay, Iya sih Hoce suka pakai ulti itu juga Santai ma bro Hmm lo Ultinya tuh enak buat ini ma bro Pas lagi nginjak Dan mereka lagi nge pressure gue dapet 2 ah, Tapi ada predator missile kawan Santai nice mah bro, kita potong-potongin musuhnya ya wuuu the best sekali kawan Eh, hey, sakit banget emfor way. Ya, yeah, kamu kena deh Nice. Pecah terminis gua, Bro. Duar bebet. Wih, jangan ngelangin dong. Gue mau ulti nih. Wih. ya Belum pakai ulti. Dasar <gifat tuh> asem. Awesome. Let's go. Oh, yang ngeratain mereka semua mabar menggunakan jatah andalan Ochak saat ini. Wait, shot. Mantap, cuy. Ya, di sini? Uh, enak banget sih. Ada gak di sini orang? Halo, keluarlah. Aku menunggu. Oh, eh. Duh. Boca mau kagetin, padahal tuh orang aneh banget, mah bro. Hmm, nice, jangan lupa diinjak. Di sini enak, ya, Lepas ini ini. sama bro woi kagetin aja ya ada orang lo situ. halo gue kaget loh bener dah bang di atas ada ternyata dia bingung sama mapnya senjatanya yo enak sama bro Mau ya? Ah. Let's go. Ya Allah, umalaka sumtu. Mana musuhnya? Mana? Wih, wih. Nice ya, bro. Terus mana lagi? Wih. Kaget loh, cek kaget tiba-tiba kok ganti gitu loh, Mang Bro ya. santai. santai Duar bebek. Oke, ini sekalian hafalan map ini. ini Ini map ini Oca sebelumnya udah sering banget main di playstation dulu ya zaman jaman SD Tapi sekarang ya Udah nggak main PS sih Mainnya di HP terus map. Oca belum hafalan mapnya Jadi Oca mati awam untuk spawn trap-spawn trap Ya teman-teman ini sudah mulai ditutup Ada yang lewat guys Nice, bro. Kenang kita. Harus sapala nih. Spawn di mana ya kan? Ini map kereta sangat membingungkan sih benernya Bro ya. Woi, dikit lagi mah, Bro. Ah, aku mendapatkan dua dikit lagi. Musuhnya ini sangat kejam sekali mauro ya Seperti Nazi Eh pamer Nazi-Nazi baik Maaf guys Wewe ada shield Oke terima kasih ada shield Mantap sekali Nice bro. Wow, nice sekali mah bro. Ente kadang-kadang ente. Gue lagi nih fokus jadi aduh. Gue potong cep make nih orang-orangnya mah bro. Mana maksudnya? Ya, Cukup bacok kalian ya. Wey, mana sih orang-orang Ini kelar mah bro hmm. Halo, Woi, Kagetin aja itu mah bro Mengerikan Mana lagi Iya, mati aja Ini udah mantap-mantap buangan banget sih tren. Enfo. Ini tema baru. Ya, mau membenerin gimana ya? Jadi ini atau menat smith kalian lihat ya masih sama, cuma beda munisi 39 mabu ya. Karena ya kalau misalnya buat ngeras-ngeras gitu sih, ya kalau ini itu kayaknya 3190 peluru deh mabu ya karena ya kalau misalnya capek pakai 48 peluru ini, itu movement-nya kena nerf ya sama ADS nya lebih lambat ya walaupun enggak kerasa banget sih tapi menurut loca itu lumayan penting sih mabro ya oke okay? ya udah mabro kayak gitu aja untuk video kali ini mabro makasih banget udah menonton ya jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe setelah aktif loncengnya mabro ya kayak gitu aja makasih ya see you mabro dadah semuanya yaudah dadah semuanya see you next